selama ini disembunyikan potret anak perempuan baby margaretta bikin geger baby margaretta baru saja mengungkapkan sebuah fakta baru ke publik ternyata selama ini ia memiliki seorang anak perempuan yang cantik jelita hal ini diketahui saat dirinya membagikan potret kelulusan sang putri di media sosial keduanya juga kompak mengenakan kebaya yang anggun lupa, baby Margarita juga memanjatkan doa untuk kelulusan anak anaknya dari bangku SMP. Congratulation to all wonderful doctor for your graduation at junior high school. We wish you all the best and good luck for your next college at senior high school. Our special thank you to all teachers and members of life school administration. Tulis Baby Margareta dalam unggahannya. Tapi pelak jika sosok anak perempuan Baby Margareta itu sukses membuat publik geger, banyak dari mereka yang memuji para cantik anak Baby Margareta itu. Cantik kayak mamanya, tulis salah satu netizen. Wah wah, ternyata Mbak Baby Margareta memiliki putri yang cantik persis mirip dengan dirinya. Semoga saja putri tersebut sukses di dunia karir, sekolah, dan juga bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.